hai assalamualaikum semuanya youtuber pemula nah kali ini aku bakal ngasih kalian tutorial gimana caranya untuk ngelakuin request pin AdSense ulang karena aku itu udah dikirimin sama Google Pin Adsense cuman sampai sekarang belum nyampe juga ke tempat aku. Udah hampir satu setengah bulan. Jadi akhirnya aku mutusin untuk melakukan request pin ulang. So, ditonton terus video aku sampai selesai buat kalian yang baru ketemu sama channel YouTube ini. Jangan lupa dukung channel ini di-like, di-komen dan di-subscribe. Oke, langsung aja yuk di tonton tutorialnya. Nah guys, pertama-tama kalian uh, buka dulu Google Chrome atau aplikasi browser kalian lainnya. Ini aku udah langsung buka ke Google AdSense aku ya. Udah login ke Google AdSense aku. Jadi di sini itu tunggu kita terjemahkan dulu halamannya supaya lebih paham. Nah, punya aku itu pin AdSense aku itu sebenarnya udah Dikirim sama YouTube dari 12 Maret lalu, tapi sampai sekarang belum ketemu juga. Jadi akhirnya aku mutusin untuk melakukan verifikasi ulang supaya dikirim ulang pin Adsense-nya. Oke, kita langsung aja. Ini kita udah langsung muncul ke uh, beranda Home dari Google Adsense. Jadi klik aja yang memeriksa. Klik memeriksa. Jadi di sini ada dua. Yang, yang ini, yang ini tuh kalau misalnya kalian udah dapat PIN, kalian masukin di situ jangan sampai salah. Kesempatan kan cuma 3 kali aja. Nah, di sini aku bakal klik yang bawah ini yang kirim ulang PIN. Nah, di sini aku bakal klik yang ini. Kita langsung klik aja. Dan ada pemberitahuan lagi PIN PIN duplikat akan dikirim ke alamat penagihan Anda. Jika PIN asli diterima lebih dulu, Anda masih dapat menggunakan untuk memverifikasi Alamat penagih Anda jadi gini, guys. Kalau misalnya pin yang pertama itu udah nyampe duluan ke kalian, nah kalian bisa pakai yang itu karena ini yang kedua ini merupakan duplikasinya aja, jadi sama aja gitu loh. Jadi, kalau misalnya mau yang pertama udah duluan nyampe, kalian masukin ke tadi itu aman kayak gitu. Oke, langsung aja klik kirim ulang uh, pin kita tunggu terus ada pemberitahuan lagi pin duplikat akan dikirimkan kepada anda dalam 3-5 hari kita langsung refresh aja oke ini udah aku refresh sekarang kita cek kita terjemahkan kembali karena nggak begitu mengerti nah ini udah aku verifikasi tadi langsung ada pemberitahunya kami mengirim anda pin pada tanggal 24 April 2020 diperlukan 2 4 minggu lagi. Nah, verifikasi alamat Anda dengan masukkan PIN yang kami kirimkan kepada Anda. Nah, udah berhasil guys. Jadi kita tinggal menunggu kembali seperti itu. Tinggal menunggu pinnya datang kayak gitu. Oke, itu aja tutorial aku kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kalian YouTuber pemula. Oke okay guys, kita saling mendoakan ya. Doakan aku semoga aku cepet-cepet Dapat gaji pertama dari Youtube Nanti kalau misalnya aku udah dapat gajian Nanti aku bakal share ke kalian Berapa di aku Pertama Gaji pertama aku nge Youtube Oke okay? Nah itu aja tutorial dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa juga dukung channel Youtube Aku karena kita sama-sama youtuber pemula jadi saling mendukung lah ya kayak gitu. Oke sampai ketemu lagi di channel eh, di video aku selanjutnya jangan lupa diklik tombol loncengnya supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru. Oke okay, bye bye Assalamualaikum.